Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, terima kasih yang telah menjawab salam dari saya Saya doakan semoga yang menjawab salam dari saya Resikinya dilancarkan Dan semoga selalu diberi rahmat sama Allah SWT Oke guys, langsung saja Dalam video saya kali ini Saya akan membagikan sebuah triks yaitu thumbnail penting gak sih thumbnail itu sangat penting karena apa dengan adanya thumbnail seseorang akan mudah dalam mencari dan mengetahui isi dari video anda dan gimana cara buatnya oke tenang saja dalam video saya kali ini saya akan mengasih tahu cara membuatnya gimana dan jangan lupa klik subscribe like dan komen karena dengan subscribe dari kalian video saya akan berkembang kalau channel saya ini berkembang saya akan membuat video yang terbaru lagi terima kasih setelah kita masuk ke menu pada Android kita langsung kita pergi ke aplikasi Play Store. Ya setelah kita masuk ke aplikasi Play Store, kita ketik aja aplikasi PicsArt seperti punya saya. Karena kebetulan saya sudah mendownload Jadi saya langsung buka Kemudian kalian install Nah, setelah kalian install Langsung kalian buka seperti saya Oke Oke, Nah, saja kita ketik Tombol Pasang di video saya Oke, okay, ini sudah saya edit Dan akan saya pasang di video saya. Kita ketik simpan. Oke, okay. di sini kita ketik simpan foto di perangkat. Oke, okay. kita pilih galeri saja. Kita ketik selesai. Oke, okay. selesai. Oke okay, ini sudah jadi ya Oke okay, ini sudah jadi sekarang kita kembali ke galeri kita kembali ke galeri kita lihat gimana hasilnya Oke okay, kita lihat album terkini oke okay ini sudah jadi ya ada lensa yang tadi tambahan. oke kalau sudah kita langsung menuju ke aplikasi chrome oke kita buka aplikasi chrome nya oke guys yang ini sudah menuju di channel saya Oke, okay, kita langsung aja pilih pengelola video. Oke. Okay, nah, di sini ini Oke, okay, ini video saya ada 4. Dan thumbnail tadi akan saya pasang di video saya yang berjudul cara menangkap ikan lele di sungai Oke okay, langsung saya ketik videonya Oke okay. nah ini masih loading Oke, nah ini sudah selesai loadingnya. Oke okay, guys, setelah sampai sini kalian di sini bisa langsung ketik thumbnail custom. Kalian ketik saja thumbnail custom. Oke, okay, ketik. Nah, di sini kalian langsung saja pilih file. Oke. Okay. Setelah sampai sini, nah ini. Ini tadi video, ini tadi ini tadi thumbnail yang sudah saya buat. Oke, okay, saya pilih switch art tadi oke okay, ini sedang dalam proses kita tunggu dulu sebentar oke okay, ini sudah jadi thumbnailnya oke okay, ini sudah jadi thumbnailnya setelah jadi kita langsung ketik simpan perubahan oke ini sudah simpan perubahan tunggu sebentar sampai proses selesai oke kalau sudah kayak gitu kita coba cek kira-kira sudah sukses apa belum Oke, kita kembali Sudah ada ya guys Oke Ini thumbnail saya Sudah jadi Tadi Thumbnail saya Belum ada Oke ini thumbnail saya Sudah jadi Tadi Video saya ini Belum ada Thumbnailnya Tapi sekarang sudah ada Oke okay guys tuh semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa klik tombol subscribe like dan komen